Bisa lewat Mesti nulis Tentang buku tangguh ya Iya Gila alas Udah Gila tadi tijok Udah, kita tinggal dipotong-potong Yuk, ya, bersama yuk ya? Iya, jalan ya, pak Iya pak Oh ya. Ya alhamdulillah Kalau banyak itu itu itu itu itu itu itu itu itu punya itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu atau itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu Bapak bapak ya. ini. Nah, kalau mau, kalau mau, kita mau, kalau mau, Bapak punya rumah nih ya. ada mau, kalau mau, kalau Bapak pakai mau, kalau mau, kalau mau, Bapak lihat dari handphone kalau bisa ya. kalau mau, kalau mau, bisa mau, kalau mau, kalau kalau mau, ya, kalau ya. mau, kalau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 hobi di ya? itu ada nama saya Sintengah di mau proyek apa kita cuma jembatan aja. kita yang terahir dan itu itu maksudnya kita dicari dulu nih pakai HP ini yang ada nih Terbatu enak, apa? Nih, nomor nomor saya? dulu, nomor 8 9, hari yang mau lihat di proyek ada di ini kalau kemudian di timur kalau saya panato nama kalau tidur di itu ya dia ntar kita masak apa, apa mau kantor mau pribadi ya. pribadi mau satu duit ya. Ya. Ya, toh, sisinya, sisinya jumlah channel apa jumlah channel, apa? Oh, channel oh, ya ada, ya. Peruangan, peruangan ada itu ada kalkulasi. Ada kalkulasi. Oh, gitu. kalau kalau di senior kaca, apa algoritma saya, saya kalau oh, ini Bobi saja pak, Bobi ini tim, tim, ya. Ya, tim, misalnya, Wah, uh, tim lalu, jadi tim bisa, Timur anak jadi semua mencari semuanya harus terkecil pun juga yang dia tidak tidak tidak tidak kena di jalan jalan. Hmm, bisa bikin potensial saya potensial tinggal juga potensial orang apa nah ya. kita ngomong kosong Ngaruh bilang Apa emang kenyataannya ya. Ada usaha Masuk ini, di Setelah ini, saya Kita ini para bola kabel Nah ini apa bintang-bintang nih sama Pak Adi dia posisi interior itu teman-teman kalau ada yang mau ya bisa kaca CCTV bisa, kaca TV CCTV ya nah, parabola parabola itu bisa yang mau multi bisa kabel uh, kabel pesen di sini nomornya ada nih tadi cantumin di sini Teman-teman, kalau mau nih ya, oke, masak Sekarang lagi musimnya maling. ya itu yang jadi rawan ya. Jadi orang lebih gondang yang nyari rasa aman ya. Rasa aman. Mereka dalam keadaan begini, lagi masih gini orang kadang yang udah terdorong, terpaksa, apa-apa sulit ambil jalan pintas itu enggak tahu pejambiannya gimana. sekarang banyak orang minta CCTV itu ya untuk keamanan. polisi pun sama. sama. dari kantor polisi pun kemarin melarangkan kantor polisi, kementerian, dan lain-lain rumah komplek RT/RW gitu ya. saya misalnya RT satu komplek bisa bikin CCTV itu. jadi satu ada nih biar keluar masuk orang kelihatan. kelihatan itu satu kemajuan kalau mau warganya semua begitu, padahal bisa lah bisa. kalau mau iuran bersama. Iya saya, betul, bisa. Betul, betul, betul. Nah, lebih Cuma kita kesadaran kita nggak nggak ada orang kita masih berdiri sendiri, egonya. Padahal buat kebersamaan udah nyaman banget, murah kalau mau ada kesepakatan begitu ya. gimana yang gerakin ini gitu siapa yang berpengaruh ngajak pikiran positif susah Kalau yang negatif sebentar bisa aja terjadi malah orang langsung ikut. Tapi yang positif kadang-kadang malah mikir dulu betul. betul. sekarang yang zaman ya. mencari oh, ya. Nah, bagaimana enggak dia melesat begitu cepat. Sekarang besok berbeda lagi ada kejadian yang baru. Lah kalau kita nggak ikut itu ketinggalan ya. Benar-benar ketinggalan. ketinggalan. Nah saya aja masih suka kayak gini bikin bikin gini wah kok udah usia masih bikin gini nggak ada salahnya kreatif nggak bosan kreatif Pak. saya kreatif potensi dia potensi di trading ya pak ya, jadi kita menyiapkan semua tim gitu, apa yang dibutuhkan di lapangan siap, hmm. dan itu nanti ada bukti bawah saya itu bisa masang CCTV, bisa para bola, bisa ini, gitu. ya. artinya ada tim. Gitu. Di mana? Jawa Timur sih. Ya aku baru bisa berangkat Jawa Tepet paling terakhir lagi migur atau gimana? Bukan libur kepanjangan timurnya ini <laughs> kan sekarang masuknya uh, paling, yang lain udah dulu anak uh, masuk, ini Tepet ketinggalan Jawa Tepet Jawa Tepet paling terakhir ini. terakhir ya? oh di gilir gitu? Ya, jana merahnya kan ada jangkaan sama Jawa Timur. Iya, Jawa Timur. Ya, juga sana. sampai sana nggak langsung ya? karantina lagi pak? karantina lagi pak sekarang ada model baru, swab test lebih sakit lah. Kan? kemarin Amin. saya dari Kalim, dari siang dari Bekasi timur, Jatinegara. Mm -hmm. <laughs> ya, tidak tahu masih tahu dong. Ya. masih menginap kan, yeah. di kalau swap kan ditolong. iya. tapi dicocokin lah ya. Iya, uh, lebih sakit kan ya. lebih sakit soap. ya. tapi saya mungkin. tapi kemarin mau di lapide di kementerian nggak jadi. ya kan sehat aja orang kita di rumah. iya. Kalau interaksi ya paling satu dua orang. Ya, kalau kita lihat sebetulnya kejadian gitu bukan karena kita, tapi di saat orang-orang itu sudah oh, terkubur, mana orang banyak satu, pertama biasanya pasar, nah, itu pasti banyak orang. Nah, itu yang masih uh, dianggap rawan. Rawan. Nah, kan nah, kasat mata kita nggak bisa lihat kalau orang, orang banyak itu banyak yang hmm. sakit datangnya. juga. Gak bisa dilihat penyakit nih, langsung dilihat gitu aja susah Dibilang ada kayak gak gak ada Gak ada Dibilang ada, emang bener ada gitu Soalnya musuh udah terlihat, terlihat ya Itu pandem ini luar biasa, meruntupan banyak Orang ekonomi terima sebut salah satu Tinggal orang-orangnya menjawab Kenapa nih pandemi, nah, kalau menurut secara umum alasannya apa Menurut agama apa, menurut pribadi itu apa jadi nggak bisa begitu aja satu jawaban untuk semua, enggak. Karena orang nggak mau. Tapi pandemi jadi... ini malah ada tayata dan memang harus dijelaskan. Iya. Yeah. Jangan sembarangan. Bikin, bikin tahu dengan kebersihan iya, dari itu doang Pada. yang utamanya. Terutama ya paling sekitar itu adalah virus itu nggak bersentuhan yeah. sama makan cuma kan ya cukitangan lah mas Iya. Ini seperti itu kebersihan lah, itu. Ada protokol ada kelalaian di sekolah Bisa juga terjadi Nah oh, jadi Jona Merah udah kenal lagi juga Saya juga bingung Kenapa bisa begitu Ya sebetulnya juga Kalau kita orang awam Ini ya percaya nggak percaya itu kan orang yang pakai masker bahkan di kampung-kampung enggak pada pakai masker enggak ada mm -hmm. kalau di kota-kota masih penting masih pada mereka lebih pada uh, pendidikan waspada ya, ya nah, kalau kampung kan suasana lenggang ah enggak nah, ada pengawasan nih nah, kita ya kalau lagi kadesnya ada ya gak? atau tokohnya ada di situ uh, memperingatkan kalau tidak ada lengah ah Jauh ini sepi katanya. Iya. <laughs> nah, tempatnya renggang, tetangga agak jauh. ngobrol-ngobrol <laughs> oh, uh, aja Pak Putih. Eh, Pak Adi. Ya? Uh -huh. lagi istirahat, kebetulan lagi stem, stem nih. Lagi mau ambil kelar nih, mau pulang nih. Aslinya mana sih? saya cerbuk. Itu curup? Itu curup Itu curup Itu dari perjalanan dari di lapangan di proyek itu ya Proyek itu dari umur 20 tahun saya main sudah main proyek Sudah main proyek Itu awal ya? Awal dari mulai Bisa ada sekeras itu dengan kemauan oh. uh, jalannya itu kali ya? Uh, saya tidak basic mah Tidak ada basic apa-apa kan? Basic cuma kemauan bahwa kalau kita udah punya sedi, mau pinjaman pun, ada peluang. Peluang banyak di Jakarta ini. Dan trending adanya di Bekata. Jakarta Untuk aja, bisnis ya. Kalau dikampur, buat buat bisnis, buat apa? Ya. Agak jauh, kurang caranya juga kurang. Pasar kurang, kalau di sini nah, luar biasa. Gitu. Cuman diuji aja nih, uang mencapai sukses bagaimana oh. nih? Gua dateng uh. tambah nih. Uh. Oh. Jangan. Sampai terjadi seperti pernah nih kayak teman saya, iya. terjadi dia maju usahanya gitu kan. jatuh banget uh, dalam konditernya, konditernya model gini ya. Konditernya aku ini memberikan kitchen set. Hmm. Dari kitchen dia khusus jati. kayu dia harus jati. <laughs> Wah, waktu itu proyeknya bagus man. Banyak selalu bersenang. Dan mungkin karena mudahnya kerja tergoda semua kalau Badan. di proyek itu kan namanya proyek pak proyek itu kan di sini orang banyak pak kerja ya. kerjaan itu banyak ada yang jadi iya. ya. mungkin banyak seneng ya kalau di lapangan ini iya. iya. kan, ya. selalu berhubungan orang banyak iya. pelang -pelang ada kabar bagus iya. ada kerjaan lah nah ini dia nggak bisa tergoda Mungkin ke bawah apa, akhirnya istri nambah, istri nambah, nambah berpasalan Nah sekarang nah, ini eh, merasa dia juga lagi mampu ikut kan deh, di kampung ya. itu pun telefon, tau jerobohnya mana ya Menang, tapi kan waktu itu ikut juga mengeluarkan dana ya Kalau nggak sekian nggak bisa gitu lah Tuh mereka yang milih harus diisikin sama amplop gitu, gantung topi sekarang, nah itu udah keluar banyak kenapa harus ikut, -ikut iya. gitu mendingan bisnis aja udah nggak usah ikut ikut gitu kita nggak bisa nggak dia udah hobinya begitu ya gimana ya kedua dia uh, kemistiknya juga kuat itu juga sih ya, nggak marang ya akhirnya ngomong uh, ya sekarang uh, tumbang juga udah meninggal saya yang tidak bermain ini aja yang tumbang. sekarang ini artinya bisa tumbang lapak yang sekarang diambil istri pertamanya yang yang kedua yang dilupak buaya adalah Mungkin di kedua-duanya Nah sekarang anak-anaknya yang jalan Untung anaknya udah pada lulus nah, Yang jalanin satu Perempuan Di ibunya masih ada yang kerja ya biasa Dan untuk Sekarang ini harus Siap-siap mental Artinya mental Bahwa pandemi ini bukan Biasa sangat luar biasa, bukan perusahaan besar pun bisa abrut Karena perusahaan kecil ya Bukan kalau orang, orang bisa masih bisa tetahan Itu, itu istilahnya kita-kita gini belum kena anginnya e <laughs> orang, orang Indonesia masih bisa tetahan karena sumber dayanya banyak ya. Makanya kan pemerintah nganyurkan kalau bisa Orang membeli produk-produk dalam negeri Terus pun proyek-proyek orang-orang yang kecil, dirangkul ya. Hey, kayak kehidupan ekonomi ini nggak angkat ya. Betul. Pasar. pasar, kan pasar Pasarnya perputaran, naik. Perputaran pasar. Akhirnya perputaran uang tuh kuat <tuk> di dalam. Baru kalau udah kuat, bisa keluar. Beli yang di luar, gitu. Kan dianjurin tuh yang kemarin juga. Ya, tapi tetep aja kalau di pemerintahan misalnya masih seneng dengan produk luar, kayak ya pertama produk cila ya. Kita nggak bisa untuk produksi lah. Ya. Cina bisa, bisa ya, nah, cina kalau bekerja, kita yang cerdas punya pemikiran, iya. ambil ahli teknologinya sebetulnya bisa, yang itu iya. yang diambil bukan belinya aja ya, iya. gitu. kalau yang ah, gini-gining ahli teknologi iya. ada, dia mau gitu sebetulnya itu langkahnya sudah keren sih sekarang, tentunya. kayak model pindah, tal, mobil ya, ya. oh, kita kayak gini juga enggak ada putra putra Indonesia balik rumah Ya, luar biasa orang Artinya mereka tidak tergantung teknologi itu luar biasa membuat anak-anak untuk mengangkat putra daerah itu kan bisa Bagaimana itu kan karena keterbatasan ekonomi Bagaimana dia bisa menciptakan kali kamu keterdasar. Ya. Banyak dari kita-kita juga masing masih eh, Hanya zaman sekarang gini deh, masyarakat tuh mau tahu is eh, siapa sih yang mau saya pilih nih? Dia sebelumnya udah membuktikan gitu. Oh, pernah sukses apa? Pernah gitu. menang apa? Jadi, masyarakat sekarang udah bisa model kayak yang lalu-lalu oh -lalu dia pernah sukses jadi pengusaha, oh no, dipilih, jadi pejabat karena kan pengalamannya dia bisa dipakai gitu padahal namanya dari situ, sebetulnya bukan dari kendaraan politik bukan nah, politik nggak ngerti ya masyarakat harus nubuk-nubuk lagi ini siapa di belakangnya ini siapa gitu Dia ya, contohnya sekarang kan juga emang boleh dibilang bagus lah, positif Cuma oh. orang yang merasa gini gak senangnya Jadi, aja ya Untuk Lebih banyak muncul gitu Untuk tahun yang akan datang ekonominya super terpisah. Ya perjalanan itu merayak Merayak, nah, lambat, lambat sekali Ya, keuntungannya ya, ya. itu membuka, eh, pemerintah membuka akses lagi dan Buka lah ngaplak lagi gitu dan, Kalau nggak ngablak lain gini ya otomatis pada sekarang tinggal Iya Itu pasti jadi yang dibawa dirangkul dulu Kalau masalah yang udah raksasa Dia bisa pulih lagi lah. Karena pernah ada nama namanya Ada teknisnya sendiri dia Nah yang dibawa itu Pasang lah ini Istilahnya dia Bagaimana bisa berada bermakan Kalau <laughs> kebijakan pemerintah ini akan kecil Yang itu yang sekarang. Mama dari mana? Kalau saya mah uh, boleh dibilang dia ya, Bela juga enggak. Jawa juga, Sumatera juga. Jadi, uh, Jawa tapi kadang-kadang pola pikirnya Senang budaya lain juga gitu. Ya, ya. Kita nggak becah. Tapi lahir? Lahirnya Jakarta ya, saya. Lahir. SD udah ke Sumatera. Turus SD. Pola di sana. Misalnya masih ada lauka? tapi kita ngerti banget apalagi Cirebon ya wah sejarah Cirebon nih bapak Cirebon susah nah, oh, ya. kita ngerti oh, gitu. jadi kita oh sama orang itu ada selanya nih mau bicara apa dulu gitu Enggak serampang nah, Cirebon dulu paling kuat emang nah, istilah di dulu di Jakarta ini pangdamnya Komandonya di sana, siapa sih itu Pangeran Jakarta kan gitu. Hey. Pangdamnya, nah. Nah, lapornya mana? Ya ke sana, ada hubungannya gitu kan. Terus disebar lagi ke Kuningan, nah. Semedang, nah. terus disir sampai ke Suklaso, Jawa Barat, ke Banten. Jawa Barat. Semua itu ada perintahnya semua. Terus sebelum Cirebon, apalagi gitu kan. Berikut demak Jawa Tengah sana nah. untuk turunannya dari mana Gidrol gitu berusaha ngerti Terah ya. uh, tapi kita nggak ngambil mistiknya ya eh, mistik kita ngerti nanggir. aja saya langsung bun aja nggak iya nah. yeah. saya debat kalau gitu. bisa uh, uh, karena hal, -hal yang begitu kan kadang-kadang kalau kita cukup situ kita menerangkan dengan rasio nggak bisa, gak bisa dalamnya nah, nah, enggak jauh. Enggak, jalan malah. Apalagi eh. yang awam kasihan mah udah deh. Ah, mana ah, iya, iya. yang ngomong-ngomong bisik-bisik, sekolahnya di mana? Baik, silakan deh sekolahnya di mana yang enggak mau disindir-sindir dijauhan. Iya. Kalau hal-hal itu kan makanya kan mereka pada cuma malah. yang di diinginkan masa sekarang ini real aja, realnya gimana nih gitu. Eh senang juga sekarang seru juga sama lain-lain oh. Oh, masalah apa nih politik, atau masalah budaya, apa masalah, uh, apa namanya agama gitu? Tapi kita share doang, ah. bukan kita lebih merasa bagaimana enggak yuk. Mudah ngobrolnya, tenang, juga dulu rame, waktu lagi pemilu, ada kelihatannya sih kok oh, puas nih. Eh, itu dia apa, teman Eh, suasana channel sudah banyak followers ya baru sedikit selesai channelnya di site aja paling baru 377 nah, orang harus street bukan perjuangan banget susah nah, harus punya pokok aneh kali ada yang jadi SL masalah sosial aja gini nggak ada setting-settingan nggak ada luar biasa ya luar biasa toh so, orang kadang kan tertarik pada topiknya silakan tapi nggak dipaksa masing-masing. sekarang -masing. yang lagi rame ini lanjut lagi deh.